Gelisah meratapi kisah cinta kita yang lucu, Adakah sebuah jarak sudah menjadi pertengkaran yang terjadi. Terus begini Semua akan berakhir Dan kita akan berpisah Sebaiknya kita bicara Dengan hati dingin tanpa amarah seharusnya kita bisa berbaiki semua sebelum hancuran cinta dengan keadaan dan berharap yang terbaik. Sekali di tangguh terharu saja, tidak bisa terbaik semuanya. Kehancuran cinta